teman-teman, kita mau tutorial pemasangan CSC clone jadi ini barangnya seperti ini ini ada dua tipe ya yang ini harganya kalau di Bukalapak itu ada yang seperti ini itu 150 dan ada yang lebih murahnya lagi itu 130 kalau materialnya yang 130 itu dia agak tipis kalau yang 150 ini agak tebalan dan barangnya lumayan mantap lah. Oke, kita langsung pasang aja di Avanza 15. lima Nah, untuk pemasangannya yang ada lubangnya ini yang pas patahnya ini kita ini jadi pasin di lubangnya filter ya jangan sampai ketutup jangan sampai kayak gini di throttle bodinya itu dia ventilasi udara itu bisa masuk ke sana coba lihat nih oke untuk pemasangannya sih sangat mudah tinggal di gini doang teman juga pernah nyoba di avanza juga dipasang seperti ini setelah di gas kenceng ternyata tersendat dia tuh lengket di di, di throttle body di gasnya itu ketika dia buka hirup kan gasnya itu nyantol di sini terus mobilnya benger. Ter, terjadi benger bahaya juga kan. Akhirnya kita modifikasi dikasih kawat lah. Di sini sama di sini agar biar tidak ke dalam, biar kalau di gas tuh biar enggak lengket. Jadi teman-teman yang mau pakai di Avanza itu tolong diperhatikan soalnya kita udah pernah pakai ternyata ketika digas kenceng dia malah nyedot ke, ke dalam lengket di gas router bodinya itu yang buka-buka itu Oke okay, kita modifikasi dulu pakai pakai teman-teman kalau punya kawat ya boleh kalau punya kunci L kecil juga boleh yang intinya biar enggak masuk ke dalam aja sini bolongin sini juga bolongin dua bolongan ini fungsinya cuma menahan doang nah cukup seperti ini dan jangan lupa yang ini jangan sampai ketutup di udara yang dalam nah beginilah jadinya jadi si klon ini ketika digas kenceng buat lari yang kena getaran dia nggak akan turun kalau akan turun dia nyantol lagi nantinya. Kalau ada penahannya kawat ini dia akan tenang nih. Mau getaran mau apa dikas kenceng juga gak bakalan nyantol lagi. Ya, gitulah review dari kita untuk siklon. Untuk eksplikasinya bisa dilihat dari YouTube apa di bukan apa kegunaannya apa. Seperti itu. Tapi kita udah pernah coba itu untuk performa itu di atasnya lebih mantep pengaruh lah dengan harga Rp 150.000 oke teman-teman coba kita nyalakan mesinnya ketika di gas ini kan dia nggak turun dia maksudnya ketika di gas gas kayak gini tuh dia nyantol jadi gasnya ngeraung terus itu, jadi kalau udah notifikasi ke, udah pakai kawan itu aman, itulah review dari kita semoga bermanfaat